Sudah menikah inilah manfaat melakukan hubungan suami-istri kamu sudah menikah. Hubungan intim antar suami-istri tentu menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Terkadang aktivitas ini hanya dipandang sebagai aktivitas biologis dengan tujuan untuk memiliki keturunan. Padahal banyak manfaat yang bisa kamu ambil dari hubungan intim dengan suami atau istrimu. Nah mau tahu apa saja manfaat lain dari hubungan seksual antar suami dan istri? Simak penjelasannya berikut ini. 1. Jantung akan lebih sehat detak jantung naik. Kamu jadi tambah sehat detak jantung naik. Kamu jadi tambah sehat via http.2 garis miring-garis miring sumit medical casper.com Rangsangan seksual dan orgasme membuat denyut jantungmu akan bertambah. Tentu kamu merasakannya bukan? Hal ini ternyata memang benar-benar bisa membuat jantung semakin sehat. Hubungan seksual yang dilakukan paling sedikit dua kali seminggu bisa membuat kamu terhindar dari risiko serangan jantung hingga 50%. Mengejutkan bukan? 2. Meredakan stres jadi solusi untuk stres kamu jadi solusi untuk stres kamu via http.2 garis miring www.informationg.com Melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang kamu cintai tentu dapat meringankan pikiranmu. Dari hiruk-pikuk kesibukan kerja yang dapat memicu stres. Dengan adanya rangsangan seksual dari pasanganmu, akan membantu melepaskan hormon yang akan membuatmu lebih nyaman dan tenang 3. Mampu meningkatkan kekebalan tubuh enggak gampang sakit deh enggak gampang sakit deh Via http.2 garis miring Garis miring www .huffingtonpost .com. Sistem kekebalan tubuh Kamu ternyata memiliki keterkaitan dengan seberapa sering kamu melakukan hubungan seksual dengan pasanganmu. Pada seseorang yang melakukan hubungan seksual 1 sampai 2 kali dalam seminggu, memiliki tingkat imunoglobulin IgA lebih tinggi 30% daripada yang tidak berhubungan secara teratur. IgA ini merupakan jenis antibodi yang akan melindungi tubuh kamu dari serangan penyakit. 4 Menurunkan tekanan darah tinggi tekanan darah jadi stabil tekanan darah jadi stabil via http.2 garis miring garis miring nova.grid.id Terdapat riset yang menemukan bahwa pasangan yang berpegangan tangan selama 10 menit dibarengi dengan pelukan selama 20 detik saja dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Untuk hal ini kamu enggak perlu berhubungan seksual kan, jadi peluk pasanganmu setiap hari sekaligus mempererat hubungan kalian. 5. Mengurangi risiko penyakit sehat terus sampai tua deh Sehat terus sampai tua deh via http.2 garis miring-garis miring dot Tukah hubungan seksual yang dilakukan dengan baik tentu akan memberikan manfaat. Yang baik pula, seperti yang sudah ditulis di atas, salah satu jenis penyakit berbahaya yang dapat dihindari adalah serangan jantung. 6. Meningkatkan kualitas tidur Kualitas tidur meningkat bangun semakin segar kualitas tidur meningkat bangun semakin segar via https 2 garis miring garis miring www.123rf.com setelah melakukan hubungan seksual biasanya orang akan merasa mengantuk Hal ini karena setelah melakukan aktivitas tersebut tubuh akan melepaskan hormon prolaktin yang berfungsi menghadirkan rasa satai dan ngantuk 7. Meningkatkan kualitas hubungan dengan pasangan kalau dilakukan dengan benar bisa makin sayang kalau dilakukan dengan benar bisa makin sayang via https.2/garis miring garis miring obatkuat.co.id hubungan seksual yang dilakukan. Secara teratur juga bisa meningkatkan hubungan antar suami istri. Hal ini karena setiap sentuhan akan membantu melepaskan hormon oksitosin. Selain itu hubungan seksual juga salah satu lambang rasa sayang dengan pasangan. Nah itulah beberapa hal positif yang bisa kamu dapatkan dengan hubungan seksual. Perlu diingat jika hal ini hanya dikhususkan untuk kamu yang sudah menikah atau sudah sah memiliki hubungan suami dan istri. Artikel bermanfaat dan menghibur lainnya buat pasangan yang sudah menikah. Tiga hotel unik ini menawarkan fasilitas yang pas untuk kalian maya septa ungkap pentingnya hubungan intim suami-istri secara teratur dalam kehidupan pernikahan. Manfaatnya terbukti banyak lo bukan melulu enak-enak inilah enam realita di balik kamar suami-istri yang terkunci. Ngapain ya mereka? Menikahlah, tapi jangan berlari saat kita menikah nanti. Jadikan aku istri 17 dosa meninggalkan solat lima waktu dan azabnya semua umat muslim tentunya sudah mengetahui jika dalam dasar hukum Islam sudah tertulis jika solat menjadi perkara yang sangat penting dan solat juga termasuk salah satu rukun Islam yang utama dan harus selalu ditegakkan. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan hal yang berbeda di mana banyak orang yang mengakunya beragam Islam namun masih saja meninggalkan sholat lima waktu tersebut. Ats banyak umat Islam yang masih melaksanakan sholat hanya satu kali dalam sehari dan itu pun jika ingat bahkan tidak sedikit yang sudah benar-benar meninggalkan salat dan hanya melakukannya saat salat Idul Fitri dan Idul Adha saja. Para ulama juga sepakat jika meninggalkan sholat masuk ke dalam dosa besar dan bahkan lebih besar daripada dosa lainnya dan menjadi dosa yang tak terampuni. Kedudukan sholat dalam Islam salat dalam Islam merupakan salah satu tiang agama Islam yang keberadaannya amat sangat penting. Oleh karenanya, wajib bagi umat Islam untuk melaksakan Satfardu lima waktu. Perintah ini sudah tertera di dalam rukun lima waktu. Rasulullah Wasallam bersabda. Bunia ala islamu Alaikum sisa datian la ilaha a'ilah alahu wana Muhammad rasulu ala wa kami al salati wa itai al zakati wal haji wa sawmi. ramadana islam dibangun di atas lima tiang. Syahadat la ilaha illa Allah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hari. Bukhari no. 8. Muslim no. 16. Oleh karena itu salat merupakan pondasi agama yang harus selalu dikokohkan keberadaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul al alamri ala Islam mu'amuduhu wa al-salatu wadir watu sanamihi al-jihadu pokok urusan agama itu adalah Islam, yakni syahadatain, tiangnya salat, dan puncak ketinggiannya adalah jihad, hari. Tirmidzi, nomor, 2616, Delal, disohihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian, Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, 238 yang berbunyi. Hafiz wa'alai al-salawati wal-salati al-wustai wa'lilahi konitina peliharalah semua salatmu, dan peliharalah salat wusta, salat asar dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan husu al-Baqarah dua banding 238. Lalu, apa saja dosa yang harus diterima bagi seorang Muslim yang sudah meninggalkan salat lima waktu? Silakan simak ulasan selengkapnya berikut ini. Mendapat dosa lebih besar dari dosa lain Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah. Kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Ini mengartikan jika seseorang yang sudah meninggalkan sholat dengan sengaja atau tidak disengaja. Harus siap menerima hukuman yang bahkan jauh lebih besar dari dosa berat lainnya, sebab masuk ke dalam jenis dosa besar dalam Islam. Meninggalkan solat karena malas, apabila seorang Muslim meninggalkan solat karena malas namun tetap yakin betapa penting dan wajibnya salat, maka ada tiga pendapat di antara para ulama mengenai hal ini, yakni harus dibunuh karena dianggap sudah murtad atau keluar.